Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Ini ada video viral di medsos ya Terkait TKA Cina Yang banjiri Jakarta Nah ini mana nih Pak Luhut lihat ini Yang katanya tidak ada TKA Cina Nah ini videonya kawan Saudara-saudara, inilah TKA Cina yang baru masuk ke Indonesia di malam hari. Mereka masuk ke Indonesia, mau cari apa mereka? Apakah mereka mau cari kerja? Sementara kita di sini susah. Ini TKA Cina yang baru turun, yang masuk ke Indonesia. Masya Allah, apa Indonesia mau dikuasai sama Cina? Mereka baru masuk ke Indonesia saat ini PKA tapi gayanya seperti tentara Cina na'udzubillah na'udzubillah nah ini sekilas videonya kawan China. ya ini sekilas videonya yang baru masuk ke Indonesia di malam hari ya saya lagi nyari Pak Luhut ini Katanya tidak ada tiga Cina, tiga Cina. Ya kan, katanya coba cek. Nah, ini ada viral video, palut. Ini ada viral video ini. Bagaimana kabarnya? Sinar abangku, bapakku. Jenderal tNI, pernelal, hukum, Ya, apakah cinta tanah airnya sudah tidak ada? Apakah jiwa nasionalismenya sudah pudar? Ya. Ini coba dijelaskan ini video ini. Ya, kalau tadi dari yang mengambil video bahwa ini adalah TK Cina, bahkan dia curiga ini tentara Cina. Ya. Ini dari masyarakat nih yang dapat nih video ini. Apakah mereka masuk kerja ke Indonesia, sedangkan Indonesia saja PHK terus terjadi kurang ya tidak ada pekerjaan yang konon ceritanya Palu bilang tidak ada itu tiga Cina tiga Cina paling satu dua ah ini nih siapa nih Palu? Ya katanya memikirkan negara bangsa dan rakyat rakyat yang mana? Eh. tuh mumpul lagi berkuasa ya mumpul lagi berkuasa mumpul ada di pemerintahan mumpul masih diberikan umur oleh Tuhan Ayo, jalankan amanah konstitusi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, khususnya Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai dan dipelihara oleh negara, eh, dikuasai dan dipelihara oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia." jalankan aja itu. Kalau masih bingung caranya, ah. Saya bisa beritahu caranya. Bagaimana mengkonsep membangun ekonomi yang melibatkan rakyat sebagai investor dalam membangun ekonomi khususnya sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam. Kita juga punya pemikiran Inilah ya kalau sudah jauh dari amanah Pancasila dan UUD45 Nah begini ini jadinya Rakyat banyak yang sengsara ya, Banyak tuh karyawan berita Farid pihak. Belum lagi ditakut-takuti ini resesi 2023 Dan bagi kalian saudara-saudaraku yang sudah punya gaji tetap ya, Yang sudah nyaman hidupnya Ih, kalian tidak perlu tersinggung Apalagi mematahkan semangat Saudara-saudaramu yang sedang berjuang Berjuang untuk apa? Berjuang untuk makmur, untuk sejahtera di atas tanah yang kaya ini Jadi kalian para orang kaya ya Jangan sinis juga Karena sungguh Ada masa kau di atas Kadang kau di bawah Begitu ini realita. Ini realita. Jadi bagi yang pendukungnya yang tidak senang apa yang saya sampaikan ini ya bercerminlah kalian. Katanya ini negara merdeka. Katanya ini negara yang disepakati dari suku-suku, dari kerajaan-kerajaan kesultanan -kerajaan ke ya bergabung menjadi satu membentuk sebuah negara yang disebut Indonesia agar lebih makmur. Agar lebih sejahtera. Tapi nyatanya sumber daya alam yang ada di wilayah-wilayah tidak didikmati oleh rakyat Indonesia di wilayah wilayah tersebut dan itu sudah diakui oleh Gubernur Maluku Utara ya bahwa nikel di Malika, Maluku Utara katanya ya katanya nih ya berita ya peningkatan ekonomi tertinggi di dunia di muka bumi itu di Maluku Utara. Itu 27 Bayangkan, 27 persen. belum pernah ada sebuah wilayah, sebuah negara selama dunianya ada sampai 27, 27 Perkembangan ekonominya. Kecuali Maluku Utara, karena di sana banyak nikel. Tapi itu, itu kan ekonomi kapitalis. Nah, gubernur Maluku Utara mengatakan, ya, gubernur Maluku Utara sudah nyampaikan di publik bahwa itu tidak menjamin rakyat Indonesia yang ada di Maluku Utara itu sudah tapi kemiskinan banyak di sana. Setiap tahun China mengambil nikel di Maluku Utara itu empat eh itu kalau diuangkan 450 triliun, ada beritanya itu. Nah ini fakta ini gubernur Maluku Utara yang ngomong. Bahwa di sana itu memang tinggi ekonominya. Tapi bukan rakyat yang di sana yang yang, yang sejahtera. Bukan. Cina. Nah silahkan ya yang mendukung-mendukung Pak Luhut. Ya mungkin kalian sudah kaya, kalian sudah maaf ya wajarlah ya. Tapi ingat kawan. Warga negara Indonesia bukan hanya lulu semua tuh. Yang segelintir orang tuh. Kau bilang raya yang mana, Ay, berarti matamu itu picek, matamu itu buta. Ya termasuk raya yang ngomong, yang video kan ini, video ini. Kau mau lihat di sini, di sekitar rumah saya ini, ada yang di PHK. Ada yang ekonominya makan susah. Ah sini ke sini, saya perlihatkan Kau raya yang mana. Kalian jangan hanya ngomong di dalam ruangan ambil nonton TV. Ya. Enak-enakan, kau tidak akan tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, jadi kalau ada yang bilang raya yang mana ke sini, saya beritahu kok Ini, ini tetangga saya banyaknya. Ada yang sudah, ada yang tidak makan dua hari. Ada yang sudah di PHK ini di tetangga saya ini ada. Ke sini di perumahan LBS 2 Cibitung ke sini. Biar kau tahu raya yang mana. jangan cuma berkotek-kotek, berkuar-kuar di dalam ruang berasih kawan nah ya ini Pak Luhut ah, saya cari Pak Luhut nih bagaimana cara menjawab ini video ini ini saja kawan bagikan videonya, mudah-mudahan video ini sampai ke Pak Luhut salam hormat, Pak Luhut sinurku, abangku, bapakku semukan jiwa cinta tanah air dan jiwa nasionalisme untuk negeri ini utamakan rakyat Indonesia dari para bangsa mereka